kabar Dengan definisi kebakaran, kebakaran menurut Perda DKI Nomor 03 tahun 1992 adalah suatu peristiwa atau suatu kejadian timbulnya api yang tidak terkendali yang dapat menyelamatkan keselamatan jiwa maupun harta benda. Sedangkan menurut NFPA atau National Fire Protection Association, kebakaran adalah suatu peristiwa oksidasi yang melibatkan tiga unsur yang harus ada, yaitu bahan bakar yang mudah terbakar, oksigen yang ada di dalam udara, dan sumber energi atau panas yang berakibatkan menimbulkan kerugian pada harta benda. Sidera dan bahkan kematian, api terbentuk karena tiga elemen utama, atau biasa kita sebut dengan teori segitiga api. Yang berikutnya adalah tetrahidron api. Tetrahidron api adalah satu reaksi kimia berantai yang terus-menerus. Antara elemen oksigen, panas, dan bahan bakar dalam proses terjadinya api, jadi pada definisi tetrahidron api ini diartikan ada empat unsur yang terlibat dalam terciptanya api. Maka, di dalam teori tetrahidron api ini harus ada satu reaksi kimia agar api terus terbakar, dan terbakar, dan terbakar yaitu kita sebut dengan reaksi kimia berantai akibat kebakaran itu bisa terdiri dari dua macam yaitu akibat yang tidak langsung atau bukan non termal yaitu bisa diakibatkan dalam hal ini adalah karena gas beracun hasil dari pembakaran gas karbon dioksida atau CO2 atau gas karbon monoksida atau gas CO dan ini biasanya adalah mengancam pada manusia sedangkan akibat panas langsung atau termalnya ya tentunya produknya adalah berupa panas dan hal ini adalah bisa menyebabkan kerusakan atau kerugian aset serta pencemaran lingkungan dan bahkan juga bisa menyebabkan korban jiwa jika sifatnya adalah suatu ledakan. Baik sahabat safety planner, kita sekarang akan sampai pada fase-fase kebakaran. Api atau kebakaran Itu biasanya tidak terduga Dan juga sumbernya pun Kita tidak tahu Dan biasanya faktor pemimpinnya adalah Karena terjadinya energi panas Yang tidak terkendali Bila energi panas tersebut kontak Dengan bahan bakar Maka akan terjadi Penyalaan awal Nyala api Akan menjadi besar Besar dan meluas dan bila cukup media penghantarnya, maka akan berkembang menjadi lebih besar lagi. Sehingga dalam hal ini adalah kalau seandainya bahan bakar tersebut adalah bahan cair, biasanya memerlukan waktu 3 menit. Sedangkan kalau seandainya bahan padat, waktu yang dibutuhkan adalah 10 menit. Terjadi penyalaan yang serentak, atau yang kita biasa sebut dengan flash over. Pada tahap ini, tentunya api sudah berkembang sedemikian cepat, sedemikian hebat, sehingga tidak mungkin akan bisa kita kendalikan lagi. Sehingga periode waktu 3-10 menit, ini adalah biasanya kita sebut dengan periode uh, waktu emas, atau golden time period. Waktu yang bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk pemadaman kebakaran. Biasanya, temperatur serta intensitas nyala api ini akan sangat besar sekali dan suhunya bisa mencapai 600 hingga 1000 derajat Celcius. Dan hal ini akan dipengaruhi oleh sifat flammability daripada bahan yang terbakar, termasuk juga kuantitinya seberapa besar, serta jenis material yang terbakar. Kebakaran atau api akan mulai surut, dan padam apabila keseimbangan reaksinya sudah tidak mulai seimbang. Selama dalam periode golden time of period tadi kita mampu mengendalikan kebakaran, maka kita bisa memadamkannya. Tapi di luar golden time of period tadi, maka kami sarankan untuk meninggalkan lokasi. Mari kita pelajari klasifikasi kebakaran. Yang pertama adalah kelas A Kebakaran kelas A ini adalah kebakaran yang melibatkan atau yang terjadi oleh karena bahan padat organik Contohnya, kayu, kain, kertas, plastik, karet, dan lain sebagainya A disini berasal dari kata ash atau debu. Karena kelas kebakaran berikutnya adalah kelas B. Kebakaran kelas B adalah kebakaran yang melibatkan bahan bakar cair atau gas yang mudah menyala, flammable liquid. Contohnya adalah gasolin, oli, grease, solar, dan lain sebagainya B adalah berasal dari kata boil atau mendidih Kebakaran berikutnya adalah kelas C Yaitu yang diakibatkan oleh listrik Jadi kebakaran yang melibatkan karena peralatan listrik yang masih beraliran Ini adalah disebut dengan kebakaran kelas C dalam kebakaran yang terjadi setelah pemadaman listrik sudah dilakukan maka biasanya kebakaran ini akan berubah menjadi kelas A atau mungkin juga kelas B tergantung dari bahan bakar yang terbakar. Berasal dari kata kuren atau arus. Berikutnya adalah kelas D. Yaitu kebakaran yang diakibatkan atau yang melibatkan karena logam atau combustible metal. Contohnya adalah magnesium, titanium, zirkonium, sodium, dan lain sebagainya. D adalah berasal dari kata ding atau bunyi. Kebakaran tambahan yang selama ini mungkin e, jarang kita dengar yaitu kelas E dan kelas K. Dan kebakaran ini adalah sudah terdapat terdaftar di dalam NFPA 10 2018. Klasifikasi kelas E itu adalah kebakaran oleh bahan-bahan radioaktif sedangkan kebakaran klasifikasi K itu adalah disebabkan oleh lemak dan minyak dari masakan jadi pada prinsipnya kita sudah harus paham teori segitiga api karena teknik yang akan kita gunakan untuk pemadaman api sebenarnya adalah dengan melakukan pemisahan terhadap tiga unsur tersebut sehingga api dapat kita padamkan yang pertama adalah dengan cara sterilization yaitu memutuskan suplai bahan bakar Kemudian yang kedua adalah smoothing, yaitu menurunkan kadar oksigennya. Dan yang ketiga adalah dengan cara cooling, yaitu mendinginkan atau menurunkan suhu bahan bakar di bawah suhu penyalaan atau flash point. Dan yang keempat adalah dengan cara memutuskan reaksi kimia belantai yang biasanya kita menggunakan clean action seperti halogen Kita nah, akhiri video kali ini dan kita akan jumpa lagi